Hah. Jadi ini adalah AI yang super pintar saat ini yang mampu membuat audio vlog atau podcast betul-betul sempurna smiler, kurang smiler, Sumpah AI ini keren panah walaupun masih dalam versi beta Saya akan tunjukkan sesuatu pada kalian, coba kalian dengarkan audio yang ini Oke, jadi saya sekarang lagi di luar studio, saya berbicara menggunakan mic dari Rode di kamera. Nah, sekarang kondisinya lagi hujan. Banyak suara ambience atau suara orang. Sekarang saya akan coba ubah audio ini dengan menggunakan fitur enhance dari Adobe Podcast. Nah, gimana suara audionya? Benar-benar clean atau sama saja? Suara saya berasa lagi tag di podcast di indoor padahal lagi di outdoor. Benar-benar kedap tanpa ada River bisa jadi AI ini akan jadi kompetitor produsen mic mahal karena cukup menggunakan handphone atau mic yang terjangkau. Yang lain ditambah dengan fitur AI Adobe Podcast, maka kita sudah mendapatkan audio yang clean, berasa mendapatkan hasil audio mahal tanpa harus setting ini dan itu. Sekarang kita lanjut ke studio. Oke, di audio podcast, saya terapkan pada konten saya sebelumnya. Kalian boleh cek kontennya di sudut kanan atas Jadi video tersebut saya enhance Full dari durasi awal sampai akhir Menggunakan Adobe Podcast ini Tapi pastikan setelah menonton video ini Sampai selesai dulu baru pindah Tontonan maksudnya Gila teknologi ini luar biasa Bentar saya ambil minum dulu Oke, okay. AI ini juga masih dalam tahap versi beta. Dari pihak Adobe menamakan project ini sebagai Project Shasta. Project Shasta adalah alat audio berbasis web untuk merekam dan mengedit audio di sana, seperti podcast. Mereka menggunakan AI ini untuk memastikan suara sebagus mungkin Nah, catatannya, jadi podcast Adobe ini hanya untuk merekam suara podcast, bukan untuk audio live musik atau audio music. <tik> tak <muchas> once <muchas> Di websitenya dikembangkan beberapa project, salah satunya yang sudah siap yaitu Enhanced Speech. Jadi, hanya sekedar memastikan saja, saya akan uji coba beberapa mic yang saya punya dengan kondisi yang berbeda juga. Dan kalian bisa nilai sendiri apakah AI ini bisa berguna, uh, sama saja lebih baik atau sebaliknya, lebih buruk. Uh, saya punya beberapa mic yang akan saya coba. Sebentar saya akan ambilkan dulu. Yang pertama ada mic wireless tapi yang di sini saya akan pakai mic murah meriah. Uh, kemudian ada mic yang biasa dipakai buat nyanyi tapi saya sama sekali nggak bisa nyanyi. Ada BM 400 yang saya pakai buat record audio dan ada juga recorder uh, mic Zoom H1n. Nah, sisanya saya akan pakai audio dari kamera dan audio dari handphone. Mana handphone? Handphone? Handphone di mana kau? Jadi tes pertama uh, saya akan coba plosive test. Jadi Tetsplosif ini ya, itu pengucapan bibir tanpa, apa namanya, porta-filter, port filter P itu paling jelas, atau sangat jelas, ada penekanan pada mic. BM-800 yang murah meriah aja, dan sepertinya, ini mic asli, eh, ini sepertinya bukan mic asli. Dan kita langsung tetsplosif dengan mic ini. apa diter papa pepet pepet pepet pepet pepet jadi, di sini saya sudah punya mican BM 800 dan kita langsung tes positif dengan mic ini. <coughs> Jadi, jaraknya seperti ini, oke. Okay. Ini tanpa enhance dari Adobe Filter. Papa pipi pipu, eh, papa Peter, pap, papa Peter pacar, peruit petik paprika, piklet, piper Peter, piper piket. Ah, ribet. Jadi, kita pemuda saja ya. Singkat aja, papa pipi pupu, pepe, pepe, pepe, pepe. Pe, pe, pe. What? Papa pipi pupu pepe pepe popo. Papa pipi pupu pepe popo. Papa pipi pupu pepe popo. Oke okay. coba ganti dengan hands dari ada podcast. Papa Peter pacar blueit petik paprika piklet pepper pater piper. Papa pipi pupu pepe popo. Papa pipi pupu pepe popo popo. Ah Papa Peter. Wak, man jadi, bagaimana menurut kalian, Brody Soal tes positif tanpa menggunakan pop filter, langsung kita tes berikutnya. Itu distance, jadi ini bersamaan ya. Jadi, mic kameranya di sana. Sorry, oke. Okay. Jadi, mic kameranya sekitar jarak uh, 70-an cm. Jadi, sekarang saya akan menempatkan mikrofonnya agak jauh. Ah, dan sekarang jaraknya sekitar ya, ya, satu meter, dan... Beritahu saya bagaimana bunyi mic ini saat jaraknya agak jauh dari saya Apakah masih terdengar jelas atau saya mungkin akan menambahkan volumenya Sehingga Brodis bisa sedikit mendengarnya lebih jelas di editing nanti Dan dan ini suara peningkatan dengan enhance di Adobe Podcast Dan sekarang Brodis bisa nilai sendiri sejauh mana peningkatan yang diperbaiki oleh Adobe Podcast jauh lebih baik atau sama saja, atau bahkan lebih buruk Bordis bisa berkomentar di bawah untuk memberikan tanggapan Nah sekarang kita lanjut testing handling mic uh, Oke okay. test handling mic Kita ganti mic ya Oke okay, saya punya dua buah mini dan kita akan coba jadi ini mic um, yang biasa dipakai buat orang yang Oke, okay, Kita langsung install saja Oke micnya sudah tersambung, Jadi, mic, ini mic wireless buat biasa orang nyanyi dan saya sambungkan ke receiver dan receiver saya koneksikan ke um, Zoom H1n sebagai alert recorder Kadang-kadang saat menggunakan mic seperti ini akan selalu terganggu dengan suara yang bersumber dari tangan dan bahkan menggunakan mic lavalier juga mendapatkan kendala yang sama sering terjadi gesekan di baju tanpa sengaja oleh gerakan tubuh yang masif dan sekarang saya akan coba menggunakan teknologi AI Adobe Podcast beginilah hasil audio yang sudah di enhance jadi ada peningkatan audio walaupun masih ada suara dari kebisingan tapi tidak mengganggu masih dalam kategori aman untuk didengar bagaimana jika kalau saya ketuk-ketuk micnya seperti ini ini audio yang sebelum di enhance pakai Adobe Podcast dan ini audio yang sudah di enhance pakai Adobe Podcast Kira-kira perbedaannya sejauh mana atau sama saja eh uh, Karena saya juga belum tahu nanti pada saat pengeditan baru saya akan tahu Kurang dan lebihnya seperti apa Dan sementara ini Brodis bisa nilai sendiri seberapa peningkatan yang dihasilkan oleh Adobe Podcast ini uh, Oke okay. kita lanjut yaitu Sibylen Text. Text Sekarang kita coba tes Sibylen menggunakan mic zoom H1n ditambah dengan AI Adobe Podcast Sibylen Sentence for Testing Sound seven sentence for testing sound seven sentence for testing sound seven sentence for testing sound silahkan nilai sendiri apakah suara di sini cukup mengganggu atau sama saja nah sekarang kita coba langsung dengan Zoom H1N juga kita akan testing uh, noise sebentar saya aktifkan dulu auto saya akan coba noise dalam ruangan ini dengan menggunakan speaker di belakang, dan saya juga akan putar suara hujan, dan ada suara kipas dari lampu utama saya, dan suara noise dari AC. <laughs> Oke saya akan coba putar uh, audio hujan. Itu adalah noise suara hujan dan. Sekarang di belakang saya kondisinya sangat hujan. <tuk> Cara menggunakan audio podcast uh, caranya gampang tinggal buka browsernya aja. Tinggal buka browser, klik link Adobe Podcast ini buat akun login dan siap digunakan. Pilih opsi Quick Tools dan klik Enhance Speech. Tinggal drag audio atau upload audio ke Adobe Podcast. Pastikan audio kalian itu berformat MP3 atau WAV. Tunggu sampai proses Enhance selesai dan kemudian tinggal download audionya sampai selesai. Catatan ya buat brodis jika audio kalian belum format MP3 atau WAV, kalian boleh format video dengan aplikasi video apa saja yang biasa kalian pakai. Kalau saya menggunakan Adobe Premiere atau menggunakan QuickTime. Kalau menggunakan Premiere, saya input videonya dulu di timeline Premiere dan ekspor ke MP3. Dan jika menggunakan QuickTime, saya tinggal ekspor saja videonya ke audio dan jika sudah kode format belakang saya tinggal ganti ke MP3 agar bisa diterima di Enhanced Adobe Podcast. By the way, kekurangan dari AI ini menurut saya hanya ada ribet bolak-balik konvert audio. Bayangkan jika konten video podcast Grosennya panjang, dan dia harus nambah workflow lagi untuk transfer audio ke MP3. Kemudian, upload ke Adobe Podcast, dan tunggu hasil di-nya selesai dan download lagi. Masih mending kalau jaringan internetnya cepat, tapi kalau jaringannya lepot, jadi panjang urusannya. Oke, cukup dari saya. Konten kali ini saya tidak dan sampai ketemu di konten berikutnya.